ke kabar pertama persahabat ada sebuah unggang spesial persahabat yang mana tentunya ada sebuah video dari Bang Litar yang sedang makan persahabat ya Wah, tapi kita sambok banget sama piring yang dipakai tentu itu bukan piring yang mana melainkan persahabat ya langsung tentunya kuali nih yang dipakai oleh Bang Lintar aduh luar biasa cute banget di Bang Lintar ya tim Leslar mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua sebagai para fans dari Lesti dan Bilar diunggah kembali momen tersebut oleh akun family Leslar ada banyak sekali komentar yang diberikan dari para fans, salah satunya dari akun instagram Nur Anskorhidaka2009 mengatakan Bang Lintar jaga idola kita Leslar ya Mereka orang baik, betapa betah sama mereka ya Dan bareng-bareng Mateh Novi ya. Tuh masyarakat ya Support dari para fans Untuk semua Seluruh keluarga Leslar Mudah-mudahan tetap kompak Dan tetap solid mendukung yang terbaik Untuk semua dari Keluarga besar Lesti dan Bilal Selanjutnya kita lihat juga bersahabat di sini ada sebuah mobil postingan luar biasa ketika di lokasi syuting Kakak Bilar ini tentunya menunjukkan sifat hamba persahabat ya saat banyak sekali fans yang ingin minta foto sampai anak fans pun bersahabat ya Ingin berfoto bersama Kakak Bilar Masya Allah Tabarakallah mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk idola kita ini banyak tanggapan banyak dibanjiri respon juga dari para fans dalam postingan tersebut yakni dari akun Instagram Lembian skruturahnya Leslar mengatakan Masya Allah, dia kalau foto selalu ngerangkul katanya tuh, itulah salah satu yang membuat kita bangga. Rizky Bilar tentunya selalu hambau dan selalu punya persahabat yang ingin diajak berfoto bersama fans sejati masya allah mudah-mudahan tentunya banyak orang yang mencintai banyak orang yang mensupport dede lesti dan kakak rizky bilang kita lihat juga berikutnya persahabat sebuah unggah spesial ketika bang ariel diwawancara persahabatnya di akun itu tentu bang ari menyampaikan persahabatnya bahwa selar semua akan ke Turki bersahabat, ya? Tuh, siap-siap masawan. Tentunya idola kita ke Turki tidak ada lagi yang diwawancara di lokasi syuting. Ya, siap-siap <gifat> aja nih ya, Kita tentunya melihat, tidaklah sih, Kakak Bilar di Turki melakukan sesuatu kejutan yang akan selalu disuguhkan, tentunya kejutan romantis kejutan bahwa mereka tentunya pasangan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan saja kita tentu mendapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat di unggahan ig Bang Derry. Sebelumnya mengunggah sebuah postingan koper yang sudah siap untuk hotel ke Turki pada sahabat Perhatikan ada sesuatu yang bikin salvan persahabat ya perhatikan nih yang Bang Mimin kasih tanah panah itu tentunya ada sebuah tulisan batik air ya wow apa mungkin tentunya Leslar team ini akan naik pesawat batik air persahabat ya aduh, makin gak sabar makin tentunya membuat kita semakin deg-degan nih wow detik-detik tentunya Kak Bilar dan seluruh keluarga besar akan OTW ke Turki dan berikutnya kita lihat juga persahabat yang sudah siap semua koper dari tim Leslot Entertainment ada koper Bang Fali Akbar, Adlin, Mas Gongli, Dede Prawira dan Ari Lofter tuh kalian nyempil di koper siapa guys koper Bang Adlin boncengan Samalintar, sama Lintar awas zong ketemu sama Jengkol dan kawan-kawannya katanya tuh ya <laughs> Ini luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, selalu dilancarkan, dan mudah-mudahan selama sampai tujuan. Amin. Dan kita lihat juga keunggah berikutnya. Ada unggah spesial luar biasa ketika kolaborasi bersama Mama Gigi. Mama Gigi bertanya kepada Leslie ke Gejora, sehari dicium berapa kali? Wow, tentunya. tidak Lise Gejora menjawab. Tidak kehitung bersahabat ya, karena setiap bangun tidur. Mau tidur, itu selalu cium. Masya Allah, mudah-mudahan selalu harmonis, selalu romantis untuk Lesi dan rezeki gila. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya. Tetap stay itu dapat tinggi channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Inilah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.